untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari leslor tentunya. Bagi yang sudah mensupport channel ini, bangunin doakan selalu untuk kalian. Semoga selalu sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan, semuanya selalu dimudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah para sahabat Lesnar, pun kalian beradaan, sebelum kita menyaksikan vlog terbaru Lestari Entertainment kita wajib nih untuk streaming ya vlog-vlog sebelumnya di channel youtube Lestari Entertainment karena kita selalu dibikin bahagia banget dengan tingkah laku yang sangat lucu dari Papa Bilar dan Bunda Lesti kita lihat aja ini momen spesial ketika di Bandung, Bunda Lesti saat hendak naik perahu para sahabat ya ini Santa kaget banget ya, mau terjatuh, dan refleks langsung menggangin sang suami tercinta. Wah, wow, Masya Allah banget tuh, kita lihat tuh. Masya Allah banget ya, bangga, bahagia sekali melihat kebahagiaan ini. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia selalu, dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Yuk, sama-sama kita support, kita dukung karya terbaik dari tim LA dan Lesti Rizky pilar. Kemudian persahabat disimak juga, ini ada momen spesial yang kita dapatkan Ternyata A. Irfan Hakim, ini video call dengan Papa Bilar di persahabat ya Coba kita lihat videonya saat A. Irfan video call bareng dengan Papa Bilar Wow, cute banget ya Ini momen di mana Papa Bilar lagi ngelatih Abang L. Renang Dan disitu juga masih ada Abi Ramzi nih persahabat ya Momen ketika Abi Ramzi dan keluarga bersilaturahmi. Ke rumahnya Papa Bilar Ini cute banget ya Masya Allah Bahagia sekali Kali ini para sahabat ya Video callnya dengan para besti ini Masya Allah Mudah-mudahan ya mereka sehat selalu Bahagia selalu dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kelancaran Momen ini pun diunggah kembali oleh Akun Les Singh Ada kalimat caption yang dituliskan Coba video callnya nya sama Mimi nih ya, katanya tuh aduh pasti pingsan nih persahabat ya <laughs> Dan kita lihat di G komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan dari akun Azwa Asyakila mengatakan, kalau video callan sama Mimin, pasti Papa belum ngomong udah pingsan duluan, katanya itu. Apalagi Papa abis mandi, kan gak biasa lihat yang seger-seger, dulu. <laughs> Ini cute banget ya. Ada juga persahabatan dari akun Instagram, Ra'in.n78 mengatakan, Kayaknya harus siap oksigen deh, takut gak bisa nafas katanya tuh kalau video callan dengan Papa Bilar. Ini komentar dari level lover emang cute-cute banget Masya Allah, Mudah ya selalu kompak Dan selalu solid mendukung yang terbaik Buat Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat juga bersahabat ke komentar berikutnya Dari akun Khairian skor afia 915 Ini habis bikin konten Abang L berenang itu kali Katanya tuh betul sekali bersahabat ya Dan sepertinya lagi buat konten berenang Barang Abang L ketika ada Abi Ramzi di rumah. Kita lihat juga bersambat ke kabar selanjutnya. Kita mampir ke unggahan dari IG Indonesia ya. Memposting sebuah foto Papa Bilar nih, Rizky Bilar. Kita juga salfok dengan kalimat caption yang dituliskan. Yes, Rizky Bilar jadi kayak pop komik gitu nih sekarang. Siapa yang udah sering banget ngebayangin Rizky Bilar bisa muncul langsung dari layar kaca dan langsung ada di depan kalian? Pastinya seneng banget dong Nah kalau kalian kasih kesempatan untuk ngelakuin satu hal aja nih Sama si ganteng Rizky Bilar Kalian bakal ngapain nih? Wow Kira-kira kalian bakal ngapain nih persahabat ya Bila mana? Bila oh, Bilar muncul di layar kaca Dan langsung ada di depan kalian Kita simak di tanggapan Les Lover, bersahabat ya dari akun apartemen Bintaro Buat Dede mengatakan, auto pingsoy dulu mungkin Min, katanya tuh, wow, langsung pingsan duluan katanya perasaan abad ya, Masya Allah, si Ganteng Rizky bilang memang luar biasa, semoga selalu menjadi imam yang baik untuk keluarganya, amin. Selanjutnya para sahabat, kita lihat juga ke fashionnya Abang El ya Kali ini kita lihat nih outfit yang dipakai oleh Abang Fatih Ketika bareng bunda silaturahmi ke tempatnya titik kamal ya Perhatikan dimulai dari jaket yang dipakai Jaket yang dipakai itu dibantu harga satu 1 juta loh Masya Allah Baju kaosnya Rp 430.000 Untuk sepatu naiknya itu dibantus harga Rp 1.755.000 Wah Masya Allah banget ya Berkas selalu berkas selalu pokoknya untuk leslar Semoga rezekinya dolar ke kita semuanya, Amin. ya Robal alamin. Kita bangga, kita bahagia sekali ya mengidolakan Lesti dan Bilar. Karena Leslar ini banyak dikelilingi oleh orang-orang baik. Kita juga masih menunggu cedukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.